Bagaimana caranya menuju kepada kematian Husnul Khatimah, apa yang bisa kita lakukan? Ada empat seenggaknya ya, yang bisa kita perbuat di atas muka bumi ini agar memastikan kita berada dalam keadaan Husnul Khatimah di saat ajal menjemput kita. Yang pertama, teman-teman Su'id sekalian, Luzumit Ta'at, Tetapilah kebaikan-kebaikan yang kamu ingin meninggal dalam keadaan seperti itu diamat katanya para ulama sebagaimana kamu hidup seperti itulah kamu akan meninggal dunia kamu hanya akan meninggal dunia dalam keadaan hati roh dalam keadaan roh yang terbanyak di saat kamu hidup di atas muka bumi ini nah, kalau rohmu jauh dari Allah kamu akan meninggal dunia dalam keadaan jauh dari Allah tapi kalau rohmu cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah kita tetap di Baca Qurannya banyak, baca dikirnya Banyak, baca sholawatannya penuh cinta Kamu akan dimatikan dalam keadaan Hati atau ruh Yang seperti itu, yang kedua Yang kedua Cintai orang soleh Hati-hati, sama Penyakit berupa benci Sama orang soleh Satu aja bahaya teman-teman Bahaya, itu yang Membuat banyak kematian Dalam su'ul khotimah Apalagi kalau semua orang soleh dia semua kiai dia nggak demen, semua ustad maki, semua orang baik-baik, semuanya dikata katai orang pergi pengajian, di pengangguran, katanya gitu, so, sehingga saya hati-hati, hati-hati. Yang ketiganya adalah berdoa, dan kita semua tahu doanya. Salah satu yang mudah, ya Allah sering-sering kayak begitu. Yang Allah sebutkan dalam Al Quran. "Rabbana la bana rahmatan Ya Allah jangan pernah kau cabut hidayah iman yang telah kau anugerahkan dalam hati kami. Karuniakan kepada kami rahmatmu senantiasa semuanya. Kau adalah zat yang maha pemberi. Tawaffani muslima walhiqni Matikan aku ya Allah dalam keadaan membawa iman Islam, kumpulkan aku ya Allah bersama dengan orang-orang Soleh Atau doa yang diajarkan baginda kita Nabi besar Muhammad alaihi yang bahkan Nabi Muhammad diriwayatkan doa paling banyak yang beliau lakukan di saat sujudnya. Apa itu? Ya muqallibal-dhulumati ila an-nur, wa idha yang murid Tetapkan hati kami selalu berada dalam keimanan kepadamu Hal terakhir yang keempat, teman-teman seikut -teman sekalian Saya mengatakan, jika kau ingin dalam keadaan meninggalnya husnul khatimah Titipkanlah imanmu kepada Allah okay? Titipin iman sama Allah Tiap pagi itu baca uh, awal surat Al-Baqarah Alif lam mim dalikal kita bukan revan dan mudahin. Allah yang berumur berumur berumur berumur selamat malam ziknah umiukin. Allah yang berumur berumur berumur berumur di mawazin lah ikam mawazin dan kublik. Wabil akhirat itu umiukin. itu, waillahu kumilah wahid la ilaha illa rahman rahim. Terus <todic> baca ayat kursi. Allahul la ilaha wa al Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malayikatu Wa ulul ilmi ka imam bil kisih La ilaha illahu al azizul hakim Habis itu titipin Titipin Titipin, titipin imanmu kepada Allah Gimana caranya titipin iman kepada Allah? Ya Allah Itu kan artinya Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malayikatu Wa ulul ilmi ka imam bil kisih Allah menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali dia Juga para malaikat-malaikat dan orang-orang yang berilmu Jadi nih ya, Allah menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali dia Juga segenap malaikat Dan juga orang yang berilmu Kita titipin juga Ya Allah aku menyaksikan apa yang kau saksikan Kalau oh, tidak ada Tuhan kecuali kau Aku menyaksikan Dan aku memintamu sebagai saksinya Dan aku titipkan keimananku itu kepadamu ya Allah Simpankanlah ia di sisimu Sehingga engkau dapat mengembalikannya di saat sakaratul mautku